amu ada Rasulillahihihiabad Ayah Bunda para pendidik yang dirahmati oleh Allah ta'ala tidak artinya kita bersyukur kepada Allah ta'ala malam hari ini kita bisa ketemu ya di Kelas kita, kelas obrolan pendidikan, dan kita berharap dari obrolan-obrolan ini bisa mendatangkan kemanfaatan yang baik untuk kita semuanya. Ayah, Bunda, para pendidik yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita di pertemuan yang lalu sudah Membuat satu analogi ya bahwa mengelola pendidikan atau menjalankan pendidikan itu dibutuhkan adanya sertifikat yang menunjukkan bahwa kita layak sebagai pendidik, dan juga eh, di dalam menjalankan pendidikan ya kita ibaratnya. Mengendarai satu mobil. Kedua belah pihak. Orang tua atau guru, dia akan senantiasa suudon kepada anak dan siswanya. dengan juga anak dan siswa, dia akan suudon kepada orang tua dan gurunya. Saya hati-hati. Jangan sering mengeluhkan anak Jangan sering mencelah. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh dilakukan yaitu apa? Perintah-perintah yang sifatnya adalah komandu. Jadi, perintah-perintah atau larangan-larangan yang tanpa disertai dengan alasan. Jadi perintah yang tidak diikuti dengan penyadaran. Itu sama saja menjadikan anak sebagai alat untuk mengerjakan perintah. Maka ini akan melemahkan dan menghilangkan karakter si anak akan ke depan menjadikan anak yang selalu tunduk patuh tidak memiliki kekuatan. Dia akan diperbudak oleh orang lain. Karena sudah secara bertahap terus-menerus justru dilemahkan oleh orang tua. Maka di dalam Islam kita lihat ya Bagaimana Lu keman? memberikan contoh, ketika dia memerintah, ketika dia melarang putranya itu disertai dengan alasan, ya jangan kamu berbuat syirik. Alasannya apa? Inasir kalaulun menanti, karena kesyirikan adalah kedoliman yang paling besar. Kamu jangan berlaku sombong. Kenapa? Allah tidak suka dengan orang yang berlaku sombong. Nah, jadi tidak ada. Pokoknya harus tanpa ada penyadaran. Nah, udahlah nggak usah ngeyel. Udah ngikut aja sama ayah. Nggak mungkin lah ayah itu jadi. Kemudian hal yang keempat yang harus ditinggalkan kita harus berhenti nggak boleh melakukan itu apa ancaman jadi tidak boleh seorang pendidik mengancam anak atau peserta didiknya dengan berbagai macam bentuk dan jenis ancamannya karena ancaman itu ada langsung ada tidak langsung ya kan ada ancaman yang lembut ada ancaman yang kasar Ya misalnya yang lembut gimana? Ya udah, kalau kamu nggak ngerjakan PR, coba nggak dikasih uang saku. Lembut, tapi ini kan ancaman. Nah, maka banyaknya ancaman ini tidak akan membantu dan menyelesaikan persoalan. Ya, Tidak akan banyak membantu untuk menjauhkan anak kecil dari perkara-perkara yang tidak baik. Kalau seandainya nampak hasilnya, itu sementara saja. Itu hanya sementara. Karena ketakutan. Ya kan? Karena ancaman. Bukan karena kesadaran. Bukan karena keyakinan bahwa itu jelek itu dosa enggak. Sekarang nanti ketika yang ditakuti itu nggak ada, jauh nah dia akan kembali kepada perkara yang jelek. <tuh> ya bahkan bisa jadi ya ancaman itu menumbuhkan dendam. Hmm. Kita bisa lihat ya misalnya anak-anak remaja itu, ketika dia ancam, oh, dia berani dia, dengan ya Kalau zaman dulu sering kita dengar apa? Guru dihadang sama muridnya ketika pulang. Diajak gitu kan? Itu kenapa? Karena adanya ancaman. Adanya tekanan di lingkungan sekolah dari guru itu. Dan yang kelima, olok-olokan. Ini bullying kan berarti kan? Dia olok-olok ya. Jadi, mengolok-olok itu adalah perilaku yang tertolak. Kenapa? Karena itu akan menghilangkan rasa percaya diri pada anak, pada siswa. Menjadikan anak merasa tidak memiliki kemampuan. Ya. Sehingga akhirnya dengan olok-olokan itu membentuk anak yang apatis. Pestimis. Ya, jangan diharap kedepannya dia akan menjadi anak yang Kreatif dan seterusnya. Nah, maka olok-olokan ini kalau sampai nanti masuk ke alam bawah sadar, wah ini ngeri sekali. Hingga dia akhirnya apa? Udah mati aja saya. Sampai pada pikiran untuk bunuh diri. Kenapa sih aku nggak berguna? Aku gini gini Kadang, ya. kalau olok kolokan ini berdasarkan fisik seorang anak, "hei gendut, apain kamu?" kan fisik, atau terkait dengan perilaku, karakter, ya, perbuatan ini lebih bahaya lagi. Kadang ada anak ya, rajin ke masjid, macuan "wih". Ini pak kiai ini colok kalau seperti itu. Dan akhirnya kenapa anak kan malu akhirnya nggak ke masjid lagi akhirnya. Siapa yang merusak? Kemudian yang keenam caci maki jelas ya. <tuh> Jadi mensifati anak dengan sifat-sifat kejelekan. Dan ini akhirnya apa? Akan nempel pada anak. Lama kelamaan anak itu akhirnya apa? Menerima. Oh ya memang aku jelek gitu loh. Ini kan hal yang harus dihindari. Dan sisi lain, mengajari anak secara tidak langsung untuk berkata yang kasar. Nah. Kemudian yang ketujuh, membandingkan. Tidak boleh. Sebagai pendidik, apakah guru atau orang tua, membanding-bandingkan seorang anak dengan anak yang lainnya. Nah. Karena memang tidak akan pernah ada kesamaan. Tidak akan pernah ada kesesuaian. ya Karena apa? membandingkan dua perilaku, membandingkan dua pribadi yang memang asalnya tidak sama. Maka membandingkan ini akan menjadikan anak kehilangan rasa kepercayaan diri tercabut dari si anak sikap merasa mampu. Dan juga akan menimbulkan kebencian dan kedengkian kepada anak yang dijadikan sebagai pembanding bagi dirinya. Seorang kakak dibandingkan dengan adiknya, otomatis dia akan jengkel dengan adiknya. Ini kan ngeri. kan? Ya? Kemudian yang ke delapan, berlebihan dalam memberi nasihat. Ini untuk anak kecil, nasihatnya panjang, lebar, tinggi, rendah. ya, Ini... Jiwa itu akhirnya jadi bosen dan malas ketika dinasihati secara berlebihan. Tapi orang tua kan enggak paham. Kamu itu dinasihati malah enggak perhatikan. Kamu itu dinasihati malah enggak fokus. Ya udah lama, udah setengah jam kok. Apa yang salah? Kan gitu kan? Maka nasihat itu singkat padat. gitu loh Fokus pada <tuh> permasalahan. Nah. Juga tidak setiap saat nasihati. Rasulullah saja selang-seling. Nah, kemudian yang kesembilan, suudhon kepada si anak. Ini enggak boleh. di lampu merah. Curiga prasangka buruk kepada anak. maka Memahami perilaku anak dengan pandangan negatif itu termasuk bentuk suudhon. Jadi menunjukkan orang tua atau guru ini tidak percaya sama sama sama sama si nah, maka ini akan menghilangkan sikap saling percaya sama antara kedua belah pihak. sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama akhirnya akan menghilangkan nilai-nilai positif. Nah, ini <tuh> akhirnya akan menghilangkan hubungan, karena hubungan itu dibangun di atas kepercayaan. Kemudian yang ke sepuluh ini lebih parah lagi, tuduhan, tuduhan. <tuh> ketika seorang guru seorang tua ya meletakkan anak dalam tuduhan berarti dia menjadikan dirinya sebagai seorang hakim yang akan menghukumi menentukan hukum untuk si anak dia akhirnya merasa berhak untuk mengeluarkan tuduhan-tuduhan ya Padahal fungsi tugas para pendidik itu adalah apa? Melakukan perbaikan, bukan menuduh, gitu loh. Ya. Maka ya tuduhan itu bentuknya macam-macam. Ada yang melalui pertanyaan-pertanyaan, kayak tadi misalnya, kamu dapat nilai 9 dari mana? Meskipun konteksnya pertanyaan kan. Tapi ini adalah apa? Sudah seudon campur tuduhan jelek pada siapa. Mengapa engkau terlambat? Ini tergantung konteksnya. ya. Mengapa engkau terlambat? Itu bisa bermakna tuduhan. Disamping pada asalnya dia adalah apa? Cari informasi. Ini bisa jadi dua ya tergantung intonasinya bagaimana kemudian hukuman dan kekerasan ya. jadi <tuh> hukuman yang kita berikan itu tidak menjadikan diri kita fokus dalam menyelesaikan masalah si anak ya. bahkan ini bisa menjadi apa pemicu, pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Bisa jadi dengan adanya hukuman, si anak itu, ya kalau di hadapan kita, pak ya siap, oke. Okay. Nanti sebegitu hilang, ya akhirnya itu. kembali lagi. Jadi sangat dikhawatirkan adanya hukuman itu menjadikan anak memanipulasi perilaku, apa ah, maksudnya? memanipulasi perilaku. Kalau di hadapan kita jadi anak baik, di belakang kita penjahat, ya. Itu melakukan hal-hal yang kurang baik. Oh, nanti <tuh> apa? Bentuk-bentuk kekerasan itu banyak, pak. Misalnya di sekolah itu apa? Melarang anak untuk bergerak. Berdiri depan. Ya kan? Angkat kakinya satu. Sambil tangannya megang telinga. Ini bentuk kekerasan. Dan ini akhirnya akan menjadikan anak itu males untuk belajar. Males untuk sekolah. Dan ini banyak sekali kisah-kisah itu bulan ya. bentuk kekerasan yang kedua adalah pak memaksa anak ya jadi anak dipaksa untuk melakukan sesuatu atau anak dipaksa untuk mengaku ya kalau enggak dipukuli misalnya kalau enggak tambah hukumannya misalnya ini sebenarnya enggak, enggak dibenarkan ya kemudian membelenggu anak itu juga bentuk kekerasan. Membelenggu ini tidak harus pakai rantai, tidak harus pakai tali. Ya, misalnya apa? Anak mengaitkan pemberian, mengaitkan pemberian dengan tugas. Kalau kamu selesai, tak kasih. Kalau nggak selesai, nggak saya kasih. Itu berarti anak terbelenggu gitu. <tuh> kemudian memaksakan pendapat ya orang tua atau guru itu memaksakan pendapat kepada anak ini termasuk bentuk kekerasan ya. kemudian ada pemahaman subjektif terhadap anak ya. jadi terus pues, pokoknya kamu tuh begini tanpa mau mendengar alasan si anak ketika melakukan sesuatu pokoknya kamu begini ini bentuk kekerasan ya, dan ada ancaman ya tadi ada ancaman dengan kelembutan ya. jadi apa namanya misalnya seorang ibu kalau kamu tidak mengerjakan tugas Ibu nggak sayang kamu, ini ancaman zaman Ya kan? Ini, kalau kamu nggak selesaikan tugas, ibu tidak akan mendongeng. Lembut ini, tapi ini ancaman. Ya kalau yang kasar jelas kan kita sudah paham. Nanti ada juga ancaman tersembunyi, ancaman tersembunyi. Jadi seorang anak biasanya dibantu oleh ibunya dalam mengerjakan tugas. Nah, satu ibunya ngomong coba perhatikan, kalau ibu nggak bantu kamu, kira-kira kamu selesai nggak tugas? Ini ancaman. Ancaman tersembunyi supaya akhirnya apa? Si anak itu tunduk kepada si ibu ini tadi. Nah. Baik. Kemudian yang ke kedua ya, belas, dari larangan, tadi agak sedikit melebar kaitannya dengan kekerasan tadi, kemudian menghukum sebagai orang jahat. Jadi orang tua atau guru itu sudah menetapkan, melebeling me anak itu sebagai orang jahat. Jadi pokoknya negatif terus sudah. Hitam terus kamu ini. Kamu itu nggak ada baiknya sudah. Ya kan? Dan yang ke-13, mengungkit. Berarti mengungkit itu sesuatu yang sudah lewat. kan ya. Banyak mengungkit terhadap anak. ya Kemudian banyak mengingatkan dengan jasa-jasa kita. Ya kan, Maka akhirnya ini menjadikan anak itu merasa lemah, tertekan, gitu kan. Sehingga akhirnya apa? Mendorong anak untuk lari dari keluarga. Ngapain di rumah cuma digitu-gituin terus uh, capek hatiku. Ya kan? Kamu itu sudah kurang apa ayahmu? Udah dipenuhi gini-gini juga gini, gini. Ah, itu Diungkit-ungkit terus. Atau diungkit kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Ini bahaya juga ya. Ya, Aku udah capek ngurus kamu. <guruh> ya kan? Atau ya mestinya kalau kalau aku sudah seperti ini, ya kamu tuh mba, ngimbangi. Gitu kan. Kemudian yang ke-14 kritikal yang terus-menerus. Ya kritik itu baik, kalau sesekali dalam hal yang positif membangun. Tapi kalau kritik terus-menerus ini kan anak akan merasa, oh berarti aku nggak ada yang benar ini. Perbuat aku salah semua ini. <tuh> ya. Akhirnya apa? Si anak tidak mau melakukan. Kamu enggak paling nanti disalah salah-salahin lagi. Kurang ini, kurang itu kan? Mendengar enggak, enggak ngerjain aja kan? Gitu muncul seperti itu ya. Kemudian peringatan, ini penting bukan berarti kita tidak boleh memberi peringatan kepada siapa yang dilarang. Itu adalah apa kalau... Peringatan itu tidak bisa membuka pemikiran dan pemahaman si anak. Ya. Kadang kita mengalakan apa? Jangan merokok. Kita peringatan, kamu jangan merokok. Ini kadang muncul gambaran dan pemahaman pada si anak yang keliru, sehingga justru peringatan itu menjadikan anak mencoba untuk merokok. Bisa jadi seperti itu ya. ya. Nah, kita harus hati-hati. Ya. atau kadang adanya peringatan ini justru menjadikan anak sengaja sebagai bentuk penentangan bentuk pembalasan atau balas dendam kepada orang tuanya ya. Ya. kita harus hati-hati ya. kemudian ini juga termasuk hal yang harus dijauhi adalah apa Memukul ya. Karena memukul ini adalah alternatif terakhir Bukan berarti tidak boleh Tapi misalnya sering memukul Dan sebagainya ini Juga harus Dihindari Kita memukul itu karena Terpaksa Nah Nanti kita akan bahas khusus di pertemuan yang akan datang ya Tentang masalah pukulan Dampaknya apa? Kemudian rikih memukul itu seperti apa? Yang digunakan untuk mukul itu apa? Besarnya seberapa? Berapa kali pukulan? Yang dipukul bagian mana? Ini seandainya kita harus memukul, kita harus paham betul fikih. Tapi coba hindarilah, hindari pukulan. Nah, Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di malam hari ini, ya bisa membuka wacana pemikiran kita, sehingga kita akan menjadi seorang pendidik yang lebih baik. Karena perkara-perkara tadi, kalau sampai dilanggar ya, 15 poin tadi, kalau kita lakukan, ini biasanya akan mendatangkan dampak negatif yang sangat luar biasa. Merusak pendidikan yang dan kita bangun nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita Taufik sehingga kita bisa berjalan di atas rambu yang benar dalam mendidik anak-anak kita ataupun murid-murid kita Alhamdulillah Ta'ala hey, Masya Allah jajah kalau orang saat atas semua ilmu sudah disampaikan oh, keren banget teman-teman sekalian ya banyak hal yang memang kita harus perhatikan ya dari rambu-rambu yang nggak boleh dilakukan Ya Tidak boleh di, kita perbuat kepada anak didik kita maupun uh, anak, anak kita sendiri, teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk ke uh, sesi pertanyaan, teman-teman sekalian, kami hasung kepada Antum semuanya. Bagi Antum yang ingin bertanya, silakan bisa menuliskannya di kolom uh, kolom komentar. Apabila Antum bergabung di Instagram, dan apabila Antum bergabung di Zoom, silakan Antum bisa menuliskannya di kolom chat. Kita masuk ke pertanyaan pertama, Ustaz, dari saudara kita Kasim Mu'is. Mohon pencerahannya, Ustaz. Konsep pendidikan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW bahwa pukullah anakmu ketika tidak mendirikan sholat di umur 10 tahun. Sementara konsep pendidikan yang yang ada sekarang sangat tidak dianjurkan untuk melakukan sentuhan fisik kepada anak didik. Bagaimana, bagaimana Ustaz, melihat dua konsep pendidikan tersebut? apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi itu yang paling baik ya karena Rasul itu adalah seorang wali Seorang guru yang dibimbing langsung oleh Allah Taala apa yang diucapkan apa yang diperbuat oleh Rasul itu wahyu dari Allah Taala wa hawa In huwa illa wahyuha maka ketika Rasul mengatakan perintahkan anakmu sholat usia 7 tahun, pukul ketika usia 10 tahun, ini wahyu dari Allah Ta'ala. Allah pencipta manusia. Sehingga Allah yang paling ngerti bagaimana mendidik manusia, bagaimana mengembalikan orang yang menyimpang. Karena dia penciptanya. Gitu. Nah cuman, bukan berarti kita sembarangan aja main pukul. Ya, jadi para ulama memahami bahwa pukulan itu adalah alternatif terakhir, alternatif terakhir. dengan baru awal salah sekali langsung dipukul misalnya, tentu tidak. Nah, maka kalau kita lihat juga dalam pendidikan terhadap istri yang nusus, ya istri yang membangkang itu kan tidak langsung dipukul kan? kasih hati kemudian di apa kasih punggung ketika tidur saling membelakangi kan gitu dan sampai e, pisah pisah tempat tidur ya kalau itu memang kemarin baru dipukul itu pun pukulan yang tidak membuat cacat. Oke tadi sudah kita singgung ya harus ngerti fikihnya kemudian juga kita harus lihat Ya, ketika misalnya anak itu dipukul kok nggak mempan? apa terus dipukul? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Kita harus cari alternatif yang lainnya. Ya, jadi misalnya pukul anakmu di usia 10 tahun kalau nggak mau sholat. Setiap walaikah sholat dipukulin terus. Gitu. Ini berarti pukulan itu tidak efektif untuk mendidik. Kalau kondisi seperti itu kan. Maka kita harus cari alternatif lain. Dan yang penting ayah bunda yang saya muliakan, sebelum kita memberikan pengobatan, maka kita harus tahu sumber penyakitnya apa. Kenapa anak males untuk sholat? Ya. Kenapa anak motivasinya rendah dalam belajar? Ini harus diteliti ya karena ibu. Anak yang melakukan penyimpangan atau perilaku yang kurang baik itu ibaratnya orang sakit. Maka kalau orang sakit datang ke dokter mesti ditanya yang dirasakan apa, ya dia periksa. Jadi tidak sekedar oh kamu demam langsung kasih resep, tidak mungkin. Karena demam itu hanya gejala, ya kan? Orang kanker demam, ya kan? Orang Kena flu demam juga orang punya luka demam juga gitu loh. Maka kalau hanya sekedar dikasih penurun panas tidak menyelesaikan masalah, ya kan? Sama dengan tadi misalnya anak kita kenapa dia kok sulit untuk apa semangat dalam menjaga sholat? Ada apa? Tidak asal main pukul dilihat dulu sebabnya apa, ya kan? Digali sampai kita temukan akar permasalahan dari problem yang terjadi pada anak kita, ada siswa kita baru kemudian apa kita kasih terapi yang pas gitu sesuai dengan dosis ya jadi hal yang keliru ya kalau kita nggak boleh mukul anak ndak boleh kita mukul anak karena syariat membolehkan tapi bukan berarti tadi kita over dalam memukul Ya. jadi kita dalam me memberikan hukuman itu harus tepat. Pertama, apa? Anak harus sadar bahwa dirinya salah. Kalau anak dihukum dalam kondisi dia merasa tidak bersalah, waduh, denda ini tidak terima nih. dia. Harus ngerti, harus sadar. Oh ya, aku salah tiga oh wajar aku dihukum itu baru efektif tidak saudara so, nah bolehlah ustadz jawabannya semoga tadi terjawab ya teman-teman sekalian di pertanyaan dari teman kita dari saudara kasim muiz eh kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya mohon pencerahannya ustadz pada guru yang dikit-dikit membentak dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak-anak didik, nah ini ya saya sering teriak-teriak ini darah tinggi nih gurunya ini. Ya, ini ya dia tidak layak sebagai pendidik <laughs> kalau modelnya seperti ini kan? Ya, karena seorang guru coba baca aja di kompetensi pribadi, dia harus orang yang sabar, orang yang lembut kan begitu? Dan ingat bahwa ilmu itu tidak akan bisa diterima kalau disampaikan dengan kasar. Maka berulang kali saya katakan. Merupakan cukup dikatakan sebagai aib kalau seorang guru itu dicap sama muridnya apa? Guru yang galak. Kita harus hati-hati. Dan itu nanti akhirnya apa? Satu anak akan belajar. Belajar kata-kata kasar. Karena sering dibentak-bentak yang kedua akan ada dendam menjauhkan hubungan ya kan? jika ini rusak pendidikan dengan model guru yang seperti ini rasul sendiri saw sudah diingatkan walaupun tak fathur ghali kalbi lanfal min hauli ya kalau kamu keras kasar hatimu ya akan lari, akan pergi orang-orang yang berada di dekat kamu. Coba misalnya anak melakukan kesalahan, dibentak, kadang akhirnya anak itu sakit hati ya udah, justru dia tidak mau meninggal. Dan juga asal tidak dan ayah bunda yang saya muliakan tipe karakter anak itu beda-beda. ya. Ada anak yang kalau dia berbuat salah, cukup dilihatin aja udah selesai. ya. Cukup dilihatin aja. Kita mungkin menampakkan perubahan wajah aja. Mereka udah paham, bahwa oh, aku salah. Ada yang memang kadang harus diomongi. Sampai pada level kadang ada yang E, harus dipukul untuk menyadari kesalahan. Nah, kalau benar dipukul. Nah, hal yang sangat penting adalah apa? Bagaimana kita juga harus memahami siapa yang kita ajak? Ya karakternya bagaimana? Nah, Allah taala. Ya, nah, karakter atas uh, jawabannya Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menghadapi anak yang aktif pada saat proses pembelajaran? Seringkali si anak ini naik di atas meja. Kami sudah menasihati, tapi tetap saja begitu. Bagaimana menghadapi anak yang suka memukul temannya? Kadang-kadang guru tidak melihatnya pada saat memukul temannya di usia TK. Wah ini, insya Allah ini. Senyap ya. Jadi... Anak-anak yang usia segitu memang memiliki karakter khususnya apa? Dia banyak bergerak. Karakternya begitu. Maka hal yang sangat apa namanya menyiksa anak-anak kalau dia tuh disuruh diem apa gitu, susah dia. Ya tinggal kita arahkan saja. Ya, kita arahkan, karena kalau untuk menjadikan anak sudah kamu diam anteng gitu loh, enggak bisa. Itu kan memang tabiatnya dia seperti itu. Kan, kalau sampai misalnya gerakannya itu tidak wajar, misalnya dalam proses pembelajaran ataupun di luar pembelajaran, sampai lari-lari di atas meja ini sudah enggak benar, kan? Ya, diingatkan. <tidak> diarahkan, bahwa itu enggak benar gitu loh. Ya, meskipun masih kecil, meskipun tabiatnya suka bergerak, ini gerakannya keliru. Kita harus mulai menanamkan nilai-nilai kesopanan. Gitu kan? Maka kita ingatkan. Ini mungkin dengan menggunakan cerita, kisah ya, bagaimana orang itu harus berakhlak yang baik dan seterusnya. Ya. Kemudian tentang ya memukul ya kalau kita tahu artinya setelah di, bisa dipastikan Fulan yang mukul ya kita nasihati. Karena memang anak-anak seusia gitu memang kadang juga memiliki sifat egois yang sangat tinggi. Mungkin rebutan mainan, mungkin rebutan makanan, sehingga kadang jengkel, pukul temen ya kan gitu. Dan ini bisa juga dijauhkan, jauhkan dipindah posisi duduknya bisa seperti itu. Inilah juga bahwa tidak boleh bahwa kita sesama Muslim sama anak-anak Muslim itu nggak boleh ya. Terangkan Muslim itu yang kau muslimin selamat dari lesan dan tangannya gitu loh. Dan nanti orang yang berbuat jahat akan mendapatkan alasan yang jelek dan seterusnya diarahkan sesuai dengan kadar pemahaman si anak tersebut. Taballahu taala. Nah, masyaallah jazakallahu nah, Masya rasa atas jawabannya. kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Umu Ibrahim. Jika orang tua pernah melakukan rambu-rambu merah tersebut dan kita ingin mengobati luka, mengobati duka pendidikan kepada anaknya, apa yang harus dilakukan saat ketika seorang tua orang tua ya. itu sudah e, melakukan rambu-rambu itu saat. Ya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan itu. Nanti anak itu akan melihat perubahan-perubahan itu. Oh, ini biasanya teriak-teriak oh, <laughs> kok enggak? Ini biasanya cacing maki, biasanya saling senang Ini kok enggak? ya kita berhenti dari rambu merah kemudian kita obati anak-anak itu dengan rambu hijau nanti ya rambu hijau nanti di pertemuan yang akan datang karena waktu kita sempit kan ya, nggak mungkin kita bahas kan contoh-contoh rambu hijau itu apa yang harus kita lakukan ya misalnya menunjukkan kecintaan sehingga anak itu merasa bahwa kita orang tua itu mencintai dia itu rabu hijau membuat lingkungan yang hangat hubungan yang uh, kondusif ya itu semua adalah apa rambu hijau yang memang harus kita kerjakan nanti insya Allah meskipun kita tidak mengatakan oh ya aku udah berubah loh aku nggak merah lagi lah aku hijau loh Enggak usah kok gitu anak akan merasakan karena kadang yang penting bagi anak itu bukan ucapan, tapi bukti nyata, nah, sikap perilaku dari orang tua yang mereka akan rasakan. Allahul karim. Hai para untuk rambu hijaunya insya Allah akan menyusul ya teman-teman sekalian. Jadi uh, materi kita materi berseri ya teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai ketinggalan acara kita ini. baik Share juga, jangan lupa share juga ke teman-teman yang belum mengetahui ya tentang uh, Yanva ini. Silahkan aku, uh, ajak teman-teman antum juga untuk mengikuti acara uh, setiap kegiatan di Yanva. Walaikumsalam. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Sat. Bila orang tua sering menyebut anaknya, tidur terus, main terus, gak mau belajar, bagaimana mengubah kata-kata tersebut, Zan, Dengan contoh kata-kata motivasi untuk anak, Biar anak semangat dan ada kesadaran dalam diri jazal ya. ya itu kan bentuk apa keluhan dan celaan ya. Kamu itu tidur aja ini itu dan seterusnya. Maka kita apa namanya? Kita kasih apa namanya? kalimat-kalimat yang bisa membangkitkan. Ya. seperti Rasulullah shallallahu wasallam ketika memotivasi Abdullah bin Mas'ud. Nikmar rajul Abdullah dia kan yakum di manusia yang paling baik kamu. Kamu ya Abdul. Kalau kamu salat malam. Oke? Ya kan? Jadi kadang kita ini tidak tidak harus mengucapkan menunjukkan kesalahan si anak. Buket kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian Umar bena bisa lama, itu kan keliru kan, perilakunya tuh keliru. Ya waktu itu diajak makan bersama, Oh ternyata tangannya ke sana kemari kan ngambilin makan. Apakah Rasul menyebut kesalahan itu? Tidak, Rasul hanya mengatakan yaulam, samilla kul biyani ini, wa kul mimayal, -an. waeh anak kecil bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah yang dekat dengan dirimu. Rasul tidak menyebut kesalahan Umar bin Abi Salam. Ya kan? Rasul hanya mengarahkan kepada hal yang yang benar dan ternyata Umar bin Abi Salam itu paham. Oh, berarti aku tadi keliru. <tuh> ya model makanku tadi itu berarti nggak bener gitu <tuh> ya maka kadang kita tuh ya harus seperti itu ya tidak harus menunjukkan kesalahan anak-anak kita ya bila anak kita itu ya cuman tidak tidur aja di kamar misalnya ndak usah diomong kamu itu loh molor terus tapi yuk kita kerja yuk itu ada sawah yang belum dicangkul yuk Danya. yuk kita apa gitu loh insya Allah dengan ajakan-ajakan dengan seperti itu dia juga akan ngerti atau nanti ketika sudah ini dibuatkan program ya dibuatkan apa program kegiatan karena kadang anak itu gak ngerti apa yang harus dilakukan ya kan sehingga ya sudah merasa dia tidak punya Kegiatan dan pekerjaan ya udah rebah-rebah aja. Tapi coba, eh, besok kita punya proyek ini ya, ini, ini, ini. Insya Allah Maka mohon maaf ya ayah bunda, Rahmatullah. Seringkalinya kita tuh sekedar menghukumi anak, menyalahkan, tanpa memberikan solusi juga tanpa melihat sebabnya apa. Jadi kadang kita melakukan kekerasan. Masuk bentuk kekerasan itu apa? Memaksakan pendapat, tidak mau menerima alasan anak-anak kita. Itu termasuk bentuk kekerasan. Nah ya sudah, kamu itu pokoknya. Dengarkan kenapa. Gitu ya Allah taala. Baik, Masya Allah, jazakala atas uh, jawabannya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan, -pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, apa saja hal yang perlu dibenahi pada diri pendidik agar bisa lebih mengontrol perkataan dan perbuatan ketika berhadapan dengan berbagai macam karakter anak didik? Syukrohan, jazakumullah keratuh. baik. Kita ingatkan dengan satu perkataan dari Aisyah r.a. Fakdurukadril jahari. Ya ukurlah mereka sebagaimana anak-anak. Jadi jangan pernah berasumsi ya mengukur anak-anak kita, murid-murid kita itu seperti orang dewasa. Ya itu anak-anak dengan dunia mereka. Coba berapa banyak ketika misalnya kita itu jengkel marah gitu terus apa diingatkan juga loh itu namanya anak-anak saya kan hilangkan kejengkelan kita kemarahan kita oh ya anak nah. kan gitu maka pahami itu ya. jadi pahami bahwa mereka adalah anak sebagaimana Aisyah pak Hadith sin mereka masih ya kecil dan senang main-main. Nah Itu karakteristik anak-anak. Mereka masih kecil, dan belum paham juga, perkembangan pemikiran dan akalnya juga belum banyak, senangnya masih main-main. Ya. Sehingga dia tadi misalnya, dia nggak ngerti kalau jalan di atas meja itu salah, nggak sopan, itu kan nggak ngerti. Yang penting aku wow, merasa tinggi, merasa hebat, gitu kan, pikiran anak-anak kita. Maka ya, ya sudah, namanya anak kecil mau apa lagi. Kan gitu. Ya maka sering terjadi benturan, kemarin di webinar kita sampaikan ya, ketika menisikapi anak remaja. Ini kadang kita nggak jelas ukurannya. Nah, satu sisi kita anggap dia masih kecil sehingga tidak diberi kepercayaan macam-macam, tapi sisi lain dia itu dianggap dewasa sehingga diharuskan bersikap seperti orang dewasa. Ini kan pusing anaknya. Yang pertama ya, jadi pahami dunia anak. Dan yang kedua pahami juga bahwa masing-masing anak punya karakteristik yang berbeda. Ya, anak yang cerdas, setengah cerdas, tidak cerdas, macam-macam. Dan juga kita harus ngerti latar belakang yang berbeda-beda dari anak-anak itu Mungkin ya bagi bagi kita orang Jawa misalnya orang Solo akan menganggap menilai apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Indonesia Timur itu wah ini nggak sopan sama sekali. Padahal mereka adalah hal yang biasa-biasa aja tempat kami gitu loh. Makanya kita juga harus paham. Maka memang ya diantara kompetensi seorang guru adalah kompetensi kepribadian. Dia harus memiliki pribadi yang kuat berwibawa sabar penyayang kan begitu? ya kita harus juga menguatkan kontrol diri kita ya seperti yang sudah kita sampaikan ya di malam ya malam kamis kan ya. kamis bagaimana cara menguatkan kontrol diri silakan nanti dilihat kembali seorang guru butuh karena yang diadepi macam-macam ya apalagi misalnya ngajar anak anak, -anak SD kelas bawah satu kelasnya dua puluh orang gitu kira kira gimana saya pernah kok saya pernah mengalami. itu praktek ngajar di tugas kuliah praktek ngajar sama teman teman itu sudah ya dimainin ya Ustad dikasih kelas satu aja bener akhirnya nggak satu aduh. gimana harus banyak banyak ambil nafas, macam-macam aja. Ini diingatkan sana rame, ini kelain, wah ini keluar ingusnya, ini ngompol, aduh. banyak sekali kejadian waktu itu. Nah, biasanya kalau kelas bawah ini memang senior, guru senior bukan guru yang baru terjun di dunia pendidikan salah satu loh ya biasanya sekolah-sekolah pada umumnya apa dikasih guru senior yang apa namanya sabarnya tol gitu kan dia bisa mengelola anak-anak dengan berbagai karakternya begitu ya follow utara wabarakatuh jawabannya Nah Uh, namanya di zoom sudah tidak ada. Kita berpindah ke Instagram, Zat. beberapa pertanyaan di Instagram. Apa nusat? Bagaimana jika siswa berbohong saat-saat dimintai kejujuran atas kesalahannya? Bagaimana yang harus, apa yang harus dilakukan Ustaz? Silakan, Ustaz. Ini kayaknya pernah kita bahas ya di malam Ahad ya, tentang mengatasi problema alam. Salah satunya bohong. Ya kan? Maka kita harus ingat bahwa anak itu berbohong itu kan sumbernya macam-macam. Ya ada karena loncatan penguasaan bahasa, anak-anak ya kecil itu kan kadang ngomongnya itu enggak dipikir ini cocok dengan kenyataan atau enggak kan. Bohong juga sebenarnya. Kadang anak berbohong karena permusuhan <tuh> Kadang anak berbohong karena takut, nah, maka mungkin bisa jadi anak berbohong ketika ditanyai tentang kesalahannya, bisa jadi karena faktor ketakutan. sehingga dia berusaha untuk nutupi dengan berbagai kebohongan yang ada, bisa jadi dia tadi ngomong, bohong, atau dia hanya diem saja, jadi seperti itu Nah, di sini tentunya apa? Kita harus menghilangkan dulu rasa ketakutan si anak itu. Harus dibuang jauh-jauh. sehingga -jauh. anak itu merasa aman, merasa nyaman, bahkan kalau perlu apa? Kita kasih jaminan. Oke. Kalau kamu mau jujur, ngomong apa adanya, ya. Ustaz tidak akan sampaikan, Ustaz tidak akan beritahu siapapun. Dan kamu tidak akan saya hukum. Ustaz hanya ingin kamu berlatih kejujuran. Beri jaminan. Jadi, apa namanya? Kadang kita harus sampai seperti ini. apa masalahnya tadi banyak guru-guru yang meram, melanggar rambu merah ini, puas nggak ngaku ya pukulin aja. bahkan yang kadang kita heran kalau ngaku itu malah nggak diterima, karena ngaku itu nggak percaya, ya. tapi kalau dibohongi malah oh iya dia terima gitu. Nah, ini kan aneh, nah untuk untuk apa? hal-hal seperti itu memang dibutuhkan apa komunikasi yang bagus di nah, dari anak-anak kita menganggap orang tua itu ya tempat yang aman untuk berkeluh kesah seorang siswa menjadikan gurunya sebagai tempat curhat yang aman dan nyaman maka akhirnya cuma terbuka cuman persoalannya Anak ini butuh sesuatu yang menjamin kepercayaan dia. Apakah orang tuaku bisa dipercaya atau tidak? itu ya? bisa dipercaya atau tidak ya? Itu maka kenapa kadang kita diminta untuk uh, dianjurkan diminta, dianjurkan untuk bermain bersama anak-anak kita yang masih kecil? Itu kan dalam mereka untuk menumbuhkan kepercayaan. Oh ternyata ayahku tuh asyik juga gitu-gitu, Dan dia akhirnya ngomong. Gitu. Coba kenapa? Banyak anak-anak itu curhat ngomong apa adanya kepada temennya. Nah, kenapa? Seperti itu, kenapa? Dia merasa aman. Dia merasa nyaman dengan temennya. Tak mungkin temanku akan Ngomong ke orang lain. Kan gitu. Kayaknya kita harus bisa menjadi seperti itu. Kita harus lebih bisa dipercaya oleh anak-anak kita, oleh murid-murid kita dibanding teman-teman. Dan ini memang butuh usaha. nggak bisa kayak <tuh> apa namanya dalam waktu sekejap terus bisa menarik hati anak-anak kita, murid-murid kita itu butuh proses. Anak itu akan ngelihat, dia akan pare ulur juga. Kadang anak itu ngetes kita juga. Ini gimana ini. Terusnya nah, sampai betul-betul dia percaya. Nah, tara. Baik, hey, Masya Allah. Saya rasa atas uh, jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Apa Nusat mau bertanya, bagaimana cara menumbuhkan anak usia 7 tahun cinta dengan sholat? Kalau dengan ancaman dan paksaan secara halus tidak diperbolehkan. Silahkan, silahkan. Ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya, kita kenalkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. kita kenalkan dia dengan keutamaan-keutamaan salat Ya, ini pakai metode cerita metode berkisah kota ya. mana itu begini Allah itu sudah memberi rezeki memberikan kebaikan banyak jadi perintah sholat lima kali saja dengan ya. semangat bahkan kalau perlu sampai pada memberikan cerita cerita terkait dengan orang yang meninggalkan sholat. Hanya masalah kakum Tuh. Penduduk surga itu tanya kepada penduduk neraka. Kenapa kalian bisa masuk neraka itu? Siapannya apa? Kami dulu di dunia. Apakah kamu pengen masuk neraka? Hah? Neraka itu panas. Mungkin sedikit aja dibuka tentang kedahsyatan neraka, ya. Dan yang memasukkan seseorang ke dalam surga, ya diantaranya adalah sholat. <tuh> Maka sebutkan nikmatan surga. Bisa juga di samping keutamaan dan ancaman tentang sholat, cerita-cerita ya bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, bagaimana salaf dalam menegakkan dan menjaga pelaksanaan sholat-sholat. Kita -sholat. diharapkan dengan ngerti ini, wah, gitu kan? Kamu pengen masuk surga kan? Kamu tahu nggak? Orang yang sudah jelas dijamin masuk surga itu siapa? Tak, nah, Rasulullah, Abu Bakar, gini pula. Nah, ternyata mereka tuh orang yang ngerjain sholat. Gitu. Nah, kalau kamu pengen masuk surga, Ya, sholat seperti mereka kan gitu. Dan yang kedua, yuk ditemeni mereka untuk sholat, ditemeni sholat, ya. baik di rumah ataupun ketika ke masjid. Nah, carikan teman yang menjaga sholat, ini penting banget, karena namanya anak kecil itu kadang masih ikut-ikutan dengan temennya kan, Dan ini kita amati sendiri, kita amati sendiri ya. <tuh> dari perilaku anak saya, kemudian juga dari anak-anak tetangga, teman-temannya itu seperti itu. Dan mereka memang aktif ya sholat ya, mereka pun terjaga. Bahkan sering saya lihat. Mereka saling mengingatkan. Misalnya sedang main nih, main di rumah, tiba-tiba ada nih sudah ada sudah ada persiapan masjid misalnya. langsung mereka ke masjid. Jadi ini pengaruh lingkungan teman dan sebagainya itu hal yang sangat mendukung. Masuk juga lingkungan tempat tinggal. Nah ketika kita tinggal di dekat masjid ini lebih memudahkan untuk mengajari mendidik anak-anak menjaga salat. Dibandingkan kalau rumah kita jauh dari masjid. Nah, jangan lupa berdoa. Doa kepada Allah. Karena yang membolak-balikkan hati adalah Allah Ta'ala. Mengatur semuanya adalah Allah Ta'ala. Maka Ibrahim alaih salatu wassalam tidak hentinya kan berdoa. Rabbi, Rabbi jualni mukimas salati wa min durian. Ya Allah jadikan aku orang yang menegakkan salat. Dan Anak cucu Maka doa ini bisa juga diajarkan kepada anak-anak kita. Agar anak-anak kita sendiri yang berdoa. Ya Allah, jadikan aku yang menegakkan suatu. Ini pengaruhnya luar biasa. Jadi bukan hanya kita, orang tua, yang berdoa untuk kebaikan si anak, tapi hal yang bagus juga, anak kita ajari untuk berdoa. Meminta kepada Allah. Allah. Baik, hey, Masya Allah, Cezal, Keluaran, Sat, atas semua jawabannya. Dan nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi, saat. Ini sebelum kita tutup, ada closing statement dari Antum, Sat. Silahkan, Sat. Hey. Uh, Ayah bunda yang saya muliakan. Ini mungkin malam, malam akad terakhir. Belum hmm. Ramadan. Karena kemungkinan pekan depan itu kita sudah masuk Ramadan. maka kita, kita coba untuk memaksimalkan saat di Ramadan. kesempatan kita orang tua memperbaiki diri, kesempatan bagi kita untuk memperbaiki anak-anak kita, ya banyak amalan di bulan Ramadhan, nah, sehingga momentum Ramadan itu jangan sampai hilang Insya hilang dan insyaallah ta'ala nanti di Ramadhan ya kita juga akan memperbanyak jadwal live. kali dalam sepekan. mungkin kita setiap malam mungkin kali dari sebagaimana tahun tahun yang lalu kita ada di sore sama di malam tahun yang lalu itu nanti kita coba mungkin ayah muda bisa ngasih masukan juga ya sore ya. atau malam gitu sore atau malam kan gitu <tuh> nanti kalau malam ya setengah sembilan ya kita mulai nah waktu Indonesia Barat ya nah, mungkin yang Indonesia Timur sudah sebelas ya mulai <tuh> apa apa nah Sana, kita mau uh, membaca uh, hadis Arbain Nawawiyah. Arbain Nawawiyah, Tuhan kita fokuskan pembahasan ke faedah-faedah pendidikan di at itu, min arba'in nawawiyah. Jadi, faedah-faedah pendidikan dari hadis-hadis yang tertusun di arba'in nawawiyah. Jadi, misalnya uh, hadis pertama, misalnya, Jadi kaitannya dengan pendidikan apa? Baik kita sebagai orang tua atau bagi anak-anak kita misalnya faedahnya apa ya seorang guru harus seorang pendidik harus mengikhlaskan niatnya untuk dalam menjalankan pendidikan bukan untuk ria, bukan untuk ini. Karena Kadang-kadang muncul kan ketika siswanya juarain terus disapa dulu gurunya. ini melanggar nama malu binia. Ya enggak? Ketika anaknya berprestasi oh siapa dulu bapaknya. Ini bahaya. Itu diantaranya. Kemudian juga kaitannya dengan apa? Anak-anak kita. Maka ketika belajar, ya hendaknya apa? keikhlasan itu ya kan ini, bukan kan? Nah kan ini pula yang menjadikan para pendidik itu bisa istiqomah. Coba. Bisa e, tadi sudah berulang kali di diajari nggak paham-paham itu. Kalau niatnya itu bukan lillah, udah selesai deh, gitu kan? Itu nanti faedah-faedah seperti itu yang akan kita apa namanya? Kita akan kulik ya, kita akan gali dari arba'in awwiyah. Shalala kita akan ambil dari beberapa buku. Ya, dari penjelasan para ulama, kita akan ambil yang terkait dengan apa? Itu salah satu materi ya. Nanti kalau perlukan materi-materi yang lain, ya salah. Ambil, apa namanya, untuk materi-materi yang sudah berjalan rutin, mungkin kita akan berjalan seperti biasa. Ya. Wallahu ta'ala taala. bersama hey, masalah teman Saya masih atas semua teman sudah diberikan pada malam hari ini. masih hey, jangan teman-teman. teman-teman. untuk minggu depan mungkin kita uh, masuk bulan bersama teman-teman. Saya masih bersama teman-teman. Saya masih bersama teman-teman. teman-teman. Saya masih bersama teman, -teman dan jangan lupa juga memberikan kabar atau bisa menyebarkan segala informasi terkait tentang kajian kita di IANFA ini. Kasih, Dan mungkin Baik. ada juga beberapa informasi program ya. Program. Dan insya Allah kita akan uh, adakan pelatihan ya. Pelatihan yang berkenaan dengan uh, pembuatan pamflet. Ya, nah, dan desain, ya. desain ya desain pamflet uh, melalui aplikasi Android ya, ini soal nanti di pekan depan ya nanti insyaallah nah. kita kabari nah, ya, kepada ya. kalian ya insyaallah nanti pamfletnya sudah keluar ya. Menyusul, dan juga ya. desain yang lainnya kemudian juga uh, kita akan adakan lagi uh, webinar ya webinar remaja yang kemarin. Seri pertama itu nampaknya kita akan buka lagi untuk angkatan kedua. Nah, Masya Allah. Ada beberapa protes dari Ikhwan dan Aswad yang ketinggalan tidak bisa atau belum bisa mengikuti webinar seri pertama kemarin tentang dunia remaja itu. Nah, Sebenarnya nanti di kita agendakan di pekan kedua bulan April ya tanggal 10. Kita mungkin adakan siang ya di hari di hari Ahad, Ahad atau Sabtu ya jam sembilan sampai dua ya, puluh. Kalau malam ya, kalau malam nanti. siang nah, ya. Nah, kesian teman-teman yang ada di Indonesia tengah dan di Timur ya. Nanti Salam. juga di Ramadan kita juga akan. Uh, lanjutkan ya webinar seri kedua. Nah, masyaAllah, Benturan dengan remaja. Mudah-mudahan nanti di uh, pekan ketiga di bulan April. Dan InsyaAllah kita kita lakukan di hari Ahad ya, di hari Ahad sembilan atau saran itulah. InsyaAllah uh, informasinya menyusul ya. Nah. Tep, ya, itu beberapa hal yang bisa kita apa namanya uh, sampaikan dan ya kita bisa meminta apa namanya antum berpartisipasi di kegiatan-kegiatan tersebut. Taip, begitu ya, wabillahul masyaAllah, saudara-saudara, kalau atas semua informasi kan, uh, baik teman-teman sekalian, seperti yang sudah Ustaz Abu Tahir sampaikan, ya nanti tinggal uh, menunggu saja, mungkin. Uh, informasi yang beredar, Allah kita akan langsung posting ke apa akun kita di Yanfa Official Taibaarohal Selagi kita ucapkan jasa kebukaan wa Fikum kepada antum sekalian yang sudah ikut berpartisipasi uh, hadir dalam acara kita pada malam hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi besok pada waktu dan jam yang sama. Kita tutup dengan Subhanahu Wa Taala Alhamdulillahilahanta sudah berkebakti baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.